cuk kembali lagi dengan saya Zul Ariansa kali ini kita akan bermain duo bersama Lana karena dia tadi ngechat saya di WA dia menantang saya memakai AWM kali ini kita memakai AWM kalau dapat kalau dapat eh eh lah Cuk. E eh eh patah patah patah patah cuk sabar dong sabar ini caranya kalau mau ngeras rumah tiga tingkat ya Cok ini caranya tips and tricks itu Cok aduh eh pas ya. mati kau Lana apa gitu oke sip aduh mati eh nggak kira ini Lana mati Oke, kita udah dapat omm nya Cuk. Mantap kali. Lu lihat, ya, Lana. Kita ditantang-tantang pakai OMM. Katanya kita nggak bisa pakai OMM ya. Bisa. Ini apa lagi? Itu es sepal nah, Dia mau ngasih juga, Cuk. Ayo, keluar Aduh, jaringan naik lagi. Jangan 99, Cuk. Porji padahal kok kok nggak turun-turun gitu ya kan? Sinyalnya parah kali gitu. Porji kok? Waduh, ada layanan mantap kali, terbaik. Gagal konten cok. Kembali sinyal. Oh ya. Two thousand years. Spot, spot dulu, spot. Spot dulu, spot. Enggak ada, enggak hidup ya? Okay. maaf, cuk sinyal di sini agak-agak gimana gitu. Kalau hujan, masalahnya di sini hujan, ditambah mati lampu Ini belum di sini ya? Kan oke, okay. makasih istirahat. gue ditutupnya pakai es kepal, cuk itu salah satu tips juga ya kalau teman sedang lag tutupin pakai es kual cocok palaknya dong palaknya palak ya palaknya lihatnya mati gak lu lihat tulana gue ngelakuin pakai awm daco gue bisa juga ngelakuin pakai awm Bom. Mana sih mayatnya? Ngapain lagi di atas tuh? Kayak di babak padahal. Aku suka pakai Groza ya, bukannya nggak mau, emang nggak suka. Enggak tahu enggak suka cok Oke Groza cok Intinya enggak suka senjata-senjata bus the Seperti Groza, kah itu enggak suka gue. Mana sih? Udah sakit. Adek lempar senjer. Aduh, kenapa sandwich kita, cok Depan belakang. Di bawah juga ada, cuk. Ini fatal ya kalau buat kalian bermain dulu. Kalau kena sandwich, kalau bisa jangan satu tempat. Yang itu fatal, aduh, <tik> <tik> <tik> dia masangnya cupang. Dia satu cara juga, ya, cuk. Kalau musuh kita dia pakai langsung. awm, jauh ya. udah. Mas, kup cepat-cepat pasangnya, kepal sebelum dua nembak. itu satu-satu mati. Kau, Ay. kau juga. <laughs> aduh aduh, walaupun kita enggak saya pakai masuk, pakai awm tapi kita bisa cok. Zular yang sah tantang tangan awm Aduh, aduh... Tangan kaleng-kaleng ini aduh, jaringan naik lagi Jaringan tolonglah Jaringan tolonglah Aduh, sampah macam, tai kita di sampah Cuk naik ke atas Cuk naik ke atas Cuk kita cari hack ground cari hack ground Cuk kerasa orangnya tinggal enam orang ya kan Musuhnya tinggal 4 gitu tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, ini kalau nggak koyak nih gagal konten ini gagal konten cintanya kita menerima tantangan iya menerima tantangan <tik> nah kalau tips bagi gue nih kalau menurut gue kalau zona kecil kan zona zona terakhirnya di di bukit-bukit gini ini posisi di atas cu Itu musuh, itu musuh Karena posisi atas itu Apa sih Rasio headshotnya lebih tinggi gitu. AIMnya itu pasti kepala Percaya gak percaya Ya itulah yang kurasakan cuk Setiap gue di bawah Pasti kepala gue pecah Setiap gue di atas Pasti kepala musuh pecah ini rasionya itu Rasio Hs nya itu besar Nyusuh Cok okay, Mantap Cok Udah kenak lagi Oke kena Cok Mantap Cok Satu lagi Cok, ayo Cok, ayo Satu lagi Oke mantap Cok Mungkin sekian video saya kali ini Cok Kalau ada salah tulis saja di komentar Cok Kalau ada masukan atau kritik saran Tulis saja di komentar Cok Jika ada challenge juga Nyuruh gua pakai senjata apa Tulis di komentar ya Cok Terima kasih Dadah, goodbye.